Ano apa, Sat? Cik! cik. Biasa! Ucap aman! Bentar-bentar, aku belum siap-siap nih! Loh, kok dimatiin? Setiap dari kita, pasti punya temen deket kan? Ya, walaupun gak deket-deket amat, seenggaknya pasti ada kan? Ini dia, Satria. Temenku yang fokus banget orangnya. Apalagi kalau masih ngegame, game gak bisa diganggu. Dimana-mana nge-game. Sambil jalan juga nge-game. Gak ada habisnya. Kata Satria, We must use time, credit Ya, gak nge-game terus kali. Saat apapun kondisinya, Satria ini paling fokus dari kita bertiga. Segala badai yang menghadang gak bakalan bisa ngusik dia. Dijamin, hei, bengong aja. tadi tadi. sambet ntar, eh, Ucup. Disamping kesibukan yang nge-game. Dia gak lupa buat ngisi asupan otaknya, tapi jangan sampai diganggu dia, apalagi pas main game. Bakal ngamuk, ntar. Sat. Apa Tuh kan, dia bakal ngamuk kalau diganggu. Padahal cuma mau bilang kalau makanannya udah datang. Udah-udah, makan aja. Udah datang loh makanannya. Kalau ini, namanya Yusuf. Tapi kita sering panggil dia Ucup. Ucup lahir duluan daripada kita berdua. Ucup punya cita-cita buat mengedalin badan. Makanya, Ucup rajin banget buat olahraga. Meskipun olahraganya juga gitu-gitu aja. Ucup punya prinsip. If you can fly, then run. If you can run, then walk. If you can walk, then crawl. Whatever you do, you have to keep moving on. Hey. Kalau ini namanya Suci rewet di geng kita dari kita bertiga Suci Satu, dua, paling rempong orangnya Suci punya prinsip dimanapun dan kapanpun harus foto katanya setiap momen harus diabadiin, sekaligus buat ngisi feed instagram Suci ngebet banget jadi selebgram skala fotonya harus perfect fotonya kurang ampuh, entar diulang-ulang terus. Ayol Nyampe Satria kesel banget kalau diminta motoin. Kata Suci, dreaming is the first step that you have to make. mimpi dulu, nggak apa-apa kan? Entar kali aja bisa jadi selebgram beneran. Suci orangnya gigih banget, apalagi kalau urusan ngewujudin cita-cita. Suci berprinsip, hidup ini harus tangguh, solid, kayak kotak. Ini orang penyuka kotak sama mie Suci percaya mie bisa jadi makanan yang dapat diandalkan kapanpun dan dimanapun kata Suci buat mie itu simpel tapi Suci gak simpel kalau urusan foto Nggak temin pikiran cantik, hah, apa saat itu loh suasana kota kita? Apalagi kalau dilihat dari sini, cantik bener banget saat selama ini. Aku cuma lihat dari sudut pandangku aja. Padahal kalau dilihat dari sini, kota kita luas juga. Hei, tumben akur. Biasanya berantem kalian. Beruntung ya, meskipun di kota, pekalongan tidak suka. Lihat tuh, awannya. Menarik bukan? Eh ci. Perluan tuh, di foto awannya. Setiap momen emang harus diabadikan kan? Bagiku, setiap momen pasti punya cerita dan penuh makna. Kayak kotak solid, dan penuh rasa. Akan ada bagian-bagian yang tersembunyi yang bakal kita rasain dan pahami nantinya. Memang, proses merasa dan memahami butuh waktu. Agak ribet sih, prosesnya panjang. Kayak mie yang kita makan, nggak putus-putus. Pekalongan itu menarik. Kota yang mau nerima aku apa adanya Tempat aku bertumbuh dan berproses jadi manusia. Terima kasih, Pekalongan Karenamu... Aku bertemu dengan teman-teman yang membuat hari-hariku penuh senyuman. Kami tahu, tidak ada persahabatan yang sempurna. Namun, kami berharap persahabatan ini akan memberikan sesuatu yang spesial. Yang spesial tidak selalu manis, bukan? Melainkan, yang selalu memberikan kesan.